Sueling, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka menyaksikan murid-murid Swatsek yang tiba-tiba muncul. Tidak terduga bahwa orang-orang ini juga akan dikirim ke daerah ini. Selain itu, dari kelihatannya, mereka juga memiliki beberapa cara untuk berurusan dengan lautan semut dan menyadari keributan di sini. Mata lindung melayang di atas sekelompok murid Swatsek. Dia menemukan bahwa di antara murid-murid pedang sekte, selain Sueling, yang telah mencapai puncak dari sembilan tahap Yuan Nirvana. Tampaknya ada satu murid lain yang juga telah mencapai tahap sembilan Yuan Nirvana. Kekuatan ini mungkin tidak dianggap lemah, tapi itu masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan jajaran Daosek mereka. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan di sini, cedera tidak akan bisa dihindari. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua pihak. Mata Lindong menoleh ke arah Ying Xiao Xiao, yang terakhir ini juga dalam pemikiran yang mendalam. Namun, dari penampilannya, dia tidak ingin berkonflik dengan para murid dari SWATSEC di sini. Lagi pula, mereka sudah memiliki hubungan buruk dengan Yuan Get. Itu akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka jika mereka akhirnya menjadi musuh dengan sekte lain. Dari udara, Sueling tersenyum menatap Lindong dan Ying Xiao Xiao, yang sedang berpikir keras. Dia secara alami sadar bahwa kekuatan para murid Dao Sekte lebih kuat dari mereka sendiri. Namun, ia juga jelas menyadari Ying Xiao Xiao dan kekhawatiran lainnya. Karena itu, nadanya tidak menunjukkan banyak ketakutan. Biarkan mereka pergi dan mengambil manik-manik kehidupan misterius terlebih dahulu. Ying Huan Huan tiba-tiba-tiba di belakang lindung sementara dia dan Ying Xiao Xiao sedang berpikir keras. Setelah itu... Dia dengan lembut berbicara dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar suara Ying Huan-Huan. Dia meliriknya. Pada saat ini, mata besar wanita muda yang cerah dan mempesona itu berkedip-kedip dengan rubah kecil seperti kelicikan. Meskipun Lindong tidak tahu mengapa Ying Huan-Huan akan mengatakan ini, dia masih mengangguk setelah ragu-ragu sebentar. Karena identitas Ying Huan-Huan sebagai reincarnator. Ia sadar bahwa indra yang terakhir kemungkinan bahkan lebih tajam daripada miliknya. Ada empat manik-manik kehidupan misterius di mayat-mayat di bawah ini. Masing-masing pihak kita akan mengambil dua dari mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Suweling dengan suara acuh tak acuh. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Mereka saling bertukar pandang, namun mereka tidak menyuarakan keberatan. Haha. Memang menyenangkan berbicara dengan saudara Lindong. Murid-murid pedang sekte kita akan mengingat bantuan ini. Sueling juga tertegun sejenak oleh ketegasan Lindong. Segera, kegembiraan muncul dari matanya. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya saat aura pedang tajam menyapu ke bawah dan langsung berubah menjadi tangan yang ringan. Tangan itu meraih lampu putih di dalam dua mayat dantian. Bibir Lindong bergerak sedikit ketika Sueling bertindak. Sebuah suara lembut ditransmisikan ke semua telinga murid Dao Sekte. Semua orang, hati-hati. Hati banyak murid Sekte Dao segera terpana ketika mereka mendengar suara lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai beredar ketika cahaya keemasan melonjak ke permukaan tubuh mereka. Jelas, mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirvana. Swoosh, tangan ringan berisi aura pedang yang tangguh memasuki bawah tanah seperti kilat. Namun, sebelum tangan yang ringan itu bisa meraih kedua mayat itu, fluktuasi yang sangat tidak jelas tiba-tiba dipancarkan dari dalam mayat itu. Darah merah melonjak di dalam mata yang menyusut itu, sementara seutas udara hitam berlama-lama di atasnya. Mereka tidak memiliki emosi apapun, yang mereka miliki hanyalah keinginan murni untuk membunuh. C. Keempat mayat tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengayunkan tangan kurus mereka yang kurus. Empat simbol cahaya hitam menyapu dan langsung menghancurkan tangan cahaya yang bergegas. Selain itu, kekuatan yang tersisa menyapu seperti kilat dan menyerang para murid sekte pedang di langit. Perubahan tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Sueling dan murid Swat Sek lainnya sedikit berubah. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka ketika riak hitam menyapu. Setelah itu... Mereka melepaskan serangan mereka, jari pedang yuan hijau, beberapa ratus aura pedang tajam bersiul bersamaan, dan bertabrakan dengan riak hitam dari segala arah. Segera, ledakan rendah terus terdengar di langit. Grup keempat simbol iblis hitam itu jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun para murid sekte pedang memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, ekspresi beberapa murid dengan cepat berubah pucat dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Jelas, luka yang mereka derita tidak ringan. Bagaimanapun juga ada sesuatu yang salah. Lindung dan murid-murid lainnya dari Daosek telah mengejutkan ekspresi ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera, mereka bersuka cita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bukan orang-orang yang bertindak lebih dulu. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Mereka sebenarnya mayat iblis. Wajah Ying Xiao Xiao mengandung kejutan ketika dia menatap keempat mayat mata merah di bawah tanah. Dia segera menghirup udara dingin saat dia bergumam. Mayat iblis, Lindong sejenak terkejut, ada cukup banyak ahli dari zaman kuno yang jatuh di sini. Setelah kematian mereka, mayat mereka terkikis oleh ki iblis dari daerah iblis unik dan akhirnya berubah menjadi mayat iblis yang tidak berbeda dari monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding dengan ketika mereka masih hidup, tetapi kemampuan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Sangat mungkin bahwa setiap satu dari empat mayat iblis ini tidak lebih lemah dari Raja Guntur Kecil, Leikian. Selain itu, mereka tidak takut mati dan tidak akan pernah berhenti begitu mereka mulai menyerang. Petik 2, Lebih Kuat Dari Leikian Ya, Murid Lindung Menyusut Sedikit. Dia segera menjadi penentu ketika dia berbicara dengan suara rendah. Ayo pergi. Kami tidak menginginkan manik-manik kehidupan misterius. Petik 2. Meskipun manik-manik kehidupan misterius adalah harta yang agak langka, ini hanya terjadi jika seseorang masih hidup untuk menikmati manfaatnya. Dihadapkan dengan empat mayat iblis dengan setengah kaki untuk kekuatan tahap kehidupan misterius. Mereka pasti akan menderita banyak kematian dan cedera bahkan jika mereka mengandalkan jumlah unggul mereka. Harga itu bukan sesuatu yang mereka mampu. Pergi, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan juga mengertakkan gigi dan menahan kengganan mereka. Mereka melambaikan tangan mereka dan banyak murid dari Dao Sek bergegas ke atas, sebelum terbang. Suara sitar sekali lagi menyebar ketika murid-murid Dao Sek bergegas ke atas, menghalangi gelombang semut yang sekarang melonjak. Saudara senior Sueling, orang-orang dari Dao Sekte pergi. Para murid Sekte Pedang itu tertegun ketika mereka melihat bahwa para murid Dao Sekte benar-benar melarikan diri. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ke Sueling di depan. Kami juga akan pergi. Kita tidak bisa berurusan dengan empat mayat iblis ini. Sialan. Mengapa kita begitu sial? Telah bertemu hal-hal yang merepotkan setelah baru saja memasuki wilayah iblis unik swelling mengepalkan giginya ketika dia melihat ini. Dia juga tegas. Dengan putaran tubuhnya, dia segera memimpin kelompoknya untuk mundur. Ketika kedua pihak berpisah dan mundur bersamaan, keempat mayat iblis di bawah tanah perlahan-lahan mulai berdiri seolah-olah mereka baru saja bangun. Tubuh mereka bergerak dan muncul di permukaan. Mata merah menyapu kedua arah. Segera setelah itu, dua mayat terbang ke atas dan mengejar murid-murid Swotsek. Kilatan merah muncul di mata dua yang tersisa saat mereka mengejar ke arah di mana para murid Dao Sekte telah melarikan diri. Sekelompok besar cahaya bergegas melintasi dataran terpencil yang gelap. Beberapa dari mereka terkadang melihat ke belakang. Ini buruk, kami masih ditargetkan. Mata Wang Yan mengeras ketika mereka melayang di belakangnya. Dan ekspresinya sedikit berubah saat ia berkata. Dua mayat iblis telah mengikuti kita. Wajah Ying Xiao Xiao juga agak suram. Dua mayat ya lindung meringkuk mulutnya saat matanya berkedip. Mayat iblis ini sebanding dengan seorang ahli seperti Leikian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit apapun dan tidak tahu rasa takut. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mereka telah mengunci kita, jika tidak ada yang tak terduga terjadi. Mereka kemungkinan akan terus mengejar kita dengan cara ini King Huan Huan juga mengerutkan kedua alisnya saat dia berkata Lin Dong mengerutkan kening Beberapa saat kemudian Dia tiba-tiba bertanya dengan lembut Kakak perempuan senior murid Xiao Xiao Jika kamu dan murid senior saudara Wang Yan harus bergandengan tangan dan dibantu oleh semua senior dan junior yang hadir Apakah kamu dapat menghabisi satu mayat iblis? Petik 2, Ying Xiao Xiao bertukar pandang dengan Wang Yan setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, kita harus bisa berurusan dengan salah satu dari mereka. Namun, ada dua mayat iblis yang mengikuti kita. Petik 2, aku akan memancing yang lain pergi dan menghadapinya. Lin Dong mengertakkan gigi dan berkata, sendiri, Ying Xiao Xiao kaget, meskipun Lin Dong cukup kuat. Mayat iblis adalah musuh yang merepotkan yang bahkan orang seperti Leikian tidak akan bisa mengatasinya. Lindong mungkin bisa menyebabkan Leikian menderita sedikit kerugian di unik Devil City. Tapi situasi saat ini bukan taruhan atau spar seperti saat itu. Mayat iblis tidak akan diganggu oleh wajah seperti Leikian. Lindong mengangguk. Dia memiliki banyak teknik yang tidak bisa ditampilkan di depan murid-murid Daosek. Kekhawatirannya akan berkurang jika dia sendirian. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan diam. Jelas. Mereka khawatir lindung memikat mayat iblis sendirian. Biarkan aku mengikutimu. Ying Huan Huan tiba-tiba berbicara dengan lembut sementara Ying Xiao Xiao dan yang lainnya terdiam. Aku telah membawa sitar Phoenix surgawi bersamaku kali ini. Monster iblis ini mungkin kuat. Tetapi mereka lemah terhadap serangan gelombang sonik. Aku akan dapat membantu kamu menekannya. Wanita muda itu menatap Lindong dengan matanya yang besar dan cerah saat dia berbicara dengan lembut. Kuan Huan benar, gelombang soniknya memiliki efek penekan substansial terhadap monster iblis ini. King Xiao Xiao mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Ini, baiklah, Lindong ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan mata besar wanita muda itu. Dia memiliki banyak teknik yang Ying Huan Huan sudah sadari. Dan keduanya juga bisa dianggap memiliki pemahaman yang diam-diam. Terlebih lagi, dari kelihatannya situasinya, ada kemungkinan bahwa rindu kecil ini yang baru saja berhenti marah tidak akan membiarkannya begitu mudah jika dia tidak setuju. Ayo pergi! Setelah membuat keputusan, kelompok besar mereka ini juga melambat hingga berhenti di udara. Setelah itu, mereka berbalik dan melihat ke kejauhan di sana.